dalam episode keempatnya ini Gak usah kebanyakan bahasa basi Atau berbincang-bincang segar Kita lanjut aja dalam episode keempatnya Let's go Oke okay, kita udah sampai sini nih dam Oke okay, kamu berarti udah siap ya untuk olahraga Ya jelas sudah dong Oke okay, aku bakal hitung oke okay? Oke okay, oke okay. Oh iya olahraganya ngapain aja Oke okay, pertama jongkok Berdiri, jongkok, berdiri Oke, oke, oke Ayo lagi mulai Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan, Sembilan Sepuluh Oke Udah capek Belum, belum, belum, belum Oke Berarti kita olahraga yang kedua Apa tuh olahraga kedua? Berdiri, loncat, berdiri, loncat Oh, gampang itu mah Ayo, buru hitung Oke, okay, dimulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke, okay, udah capek belum? Belum, belum, belum, belum Sekarang gaya ketiga Oke okay. Gaya ketiga adalah Jongkok, tidur, jongkok, tidur Oke, okay, dimulai ya Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Satu Dua Tiga Empat, lima, enam, tujuh, 8 sembilan, sepuluh Oke hah, <tuh> <tuh> Capek nih capek nih Oh capek Yaudah sekarang kita istirahat aja di rumah Oh iya ya abis itu kita mandi ya Nah abis itu kita mandi langsung saja ke rumah sakit oke untuk mengecek kameraan kamu. Oh iya iya iya ya, berarti sekarang kita pulang dulu ya. Yuk yuk yuk kita pulang yuk. Oke, okay, hayu berangkat. Oke, okay, kita udah nyampe rumah nih. Ya udah, sekarang kamu sana mandi. Oh, aku duluan nih mandi. Ya kamu, kan aku udah. Hah? kamu udah mandi udah dong eh kamu nggak bilang hehehe nggak apa-apa ya nggak apa-apa nggak apa-apa ya, ya apa -apa, apa -apa. udah aku mandi dulu kamu duluan aja ke sana mana ya ke depan lah Oh gitu aku nunggu di depan ya ya ya, ya, ya. ayo ayo ayo ayo Oke sana mandi oke oke akhirnya udah mandi juga ya udah Uh, udah wangi banget ini Ya kan wangi permen karet Anjay dan juga rambutnya udah udah cantik nih Udah sekarang kita langsung saja ke depan kasihan itu si Adam menungguin di pintu Waduh aku gak enak kalau membuat dia menunggu terlalu lama ya enggak Udah sekarang kita lanjut aja ke depan Oke okay, let's go Halo, halo, Adam. Sorry ya buat kamu menunggu. Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Kelly. Ini mau udah biasa, ya, kan? Oh, seperti itu. Yoi. Yaudah, sekarang kita lanjut aja ke rumah sakit. Eh, ntar dulu. Aku mau ngunci-ngunci pintu dulu nih. entar takut ada maling. Oh, silakan, silakan. Oke. Okay. <S -tis> <S -tis> Oke, okay, udah-udah dikunci. Oh, udah dikunci. Udah dong. Oh, yaudah. Sekarang kita lanjut aja ya ke rumah sakit. Yaudah, kamu mobilnya di mana? Eh, gak bisa pakai mobil. Loh, kenapa emang gak bisa pakai mobil? Mobilnya sedang rusak. Oh, sedang rusak. Berarti kita jalan kaki dong. Ya, jalan kaki ke sananya Waduh, waduh. Yaudah, yaudah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa kan? Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Yaudah, gitu loh. aja ke sana. Oke, okay? oke, okay, berangkat. Oke, akhirnya nyampe juga ke sini, ya kan? Yo, iyo, yudah sekarang kita langsung saja masuk dan bertemu dokter. Habis itu kita nanya, ya kan? Yui, yui, yudah sekarang kita masuk aja. Oh ya, kamu capek gak? Jalan ke sini. Oh ya, begitu capek sih, tapi gak terlalu capek seperti itu karena aku senang ada kamu. Hahaha, <laughs> udah sekarang kita langsung saja ke sana. Oke, okay? oke, sang bos berangkat. Selamat siang, Dokter. Ih eh, selamat siang. Ada apa ini? Jadi gini, aku yang kemarin itu. Oh, yang kemarin itu saya praktik itu ya. Nah, iya betul. Sekarang aku mau ngajak kehamilan dia, Dokter. Oh, ayo, ayo silakan, silakan, silakan. Yaudah, ceweknya biar ke sini aja tidur di sini. Oh, yaudah, kamu tidur sana-sana. Oke, oke, siap aku tidur sana ya, Dokter? Ya, ya, sini, sini, sini. Oke, kamu tunggu sini ya, biar bapaknya tunggu sini. Kamu masuk. Oke, siang, Dokter. Oke, okay. berarti kita cek-cek dulu ya Oke okay, siap, oke okay, siap Yaudah, kemudian siap belum Udah, udah, udah Oke, okay. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, nampan, sembilan, sepuluh, ki, w, e, r Kanan, ins, hum, pu, kel, ins, pd, f1, f2, f tiga, f empat, f lima, f enam, f tujuh, f8, f9, f10 episod siap? siap? Sekarang kita ke depan Oh, ayo, ayo, ayo Nanti kita omongin berdua Sama bapaknya, oke? Okay? Jangan ngomongin di sini Nanti aku ngomong dua kali Oh, seperti itu Yaudah, kita langsung saja kasih si Adam ya Iya, ayo kamu duluan Karena aku virtual Oh, seperti itu ya Hehehe, iya aku baru ingat udah aku ke sana ya Ya, silakan silakan. Oke, okay, jadi gini pak Hah, ada apa dokter? Jadi gini Setelah aku ngecek, ngecek Bahwa ceweknya ini udah hamil pak Hah. Seriusan, seriusan pak Waduh, mantap sekali itu Ui, mantap kan Iya, mantap-mantap. Wah, terima kasih banyak ya dokter ya Iya, iya, iya, iya Yaudah, ya, ya. aku sama dianya pamit ya dokter ya Terima kasih loh ya sama-sama, itu adalah tugasku Yaudah, pamit dulu ya Dadah, dadah Wih, akhirnya kamu hamil juga Kelly Wih, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan Mantap, mantap, ui Iya mantap mantap keren ya. Keren banget. Oh iya sekarang kita menikah aja langsung. Hah pengen buru-buru nih? Ya pengen dong. Eh tapi sebelum kita menikah aku mau nelpon dulu. Hah nelpon dulu? Nelfon kemana? Ya ke si Maxim dong. Karena dia yang udah mengecewakan aku, yang udah mengusir aku gara-gara aku belum hamil. Oh seperti itu. Berarti kamu nelpon dulu si Maxim. Ya. Misalkan udah nembak maksim terus dia ngomong oke okay. Nah, berarti aku masih suami dia Kalau misal ngomong tidak, berarti aku jadi janda muda Habis itu, kita nikah aja Oh, seperti itu Yaudah, silahkan, silahkan silakan. Oke, bentar aku telepon dulu ya Iya, iya, iya iya. ter ter ter Waduh, kok gak diangkat-angkat ya ter grieving, ter Billboard. Kenapa ini gak diangkat-angkat? Aku pulang? Iya, nanti malam aja teleponnya. Mungkin dia sedang sibuk. Oh, seperti itu ya? Udah, tapi sebelum kita pulang, lain kita ke kemarin aja. Hah, kayak ke kemarin ngapain ya? Tiduran dong. Oh, tiduran. Oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. nih. Aku udah tidur nih. Oke, okay. berarti sekarang kamu udah siap. Ya, jelas sudah dong. Oke okay, ya, gue mulai ya. Dalam hitungan ketiga, kamu harus sudah siap. Ya, sudah, sekarang juga udah siap. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Satu, dua, tiga. Udah siap ya? Jelas, udah dong. Oke, aku mulai ya. Oke, oke. Udah, udah, udah. Udah lima jam ini. Wah, udah lima jam berarti sekarang kita jam 5 sore Wih udah sekarang kita langsung saja pulang habis itu malam-malam kita langsung saja telepon si maksimnya oke okay? oke okay, oke okay, oke okay. udah sekarang kita langsung saja pulang ke rumah Oke okay? Oke okay, siap berangkat kita pulang ke rumah let's go